hatiku redup karenamu saat kau pergi tinggalkan cinta yang hilang karenamu saat engkau sakiti aku saat engkau Cinta Mengapa kau sakiti aku? Cinta yang hilang karena-Mu sekarang kau lupa. Tinggalkan cinta.